Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik yang lainnya. 5 Cara Keluar Dari Jeratan toxic Relationship Dengan Cepat Memang benar bahwa tidak ada percintaan yang sempurna. Cekcok dan perdebatan adalah bumbu asmara yang hampir selalu ada dalam setiap hubungan. Akan tetapi, tidak semua orang mungkin menyadari mereka sedang terjebak dalam hubungan yang toksik. Berikut adalah beberapa cara mengakhiri dan keluar dari toxic relationship yang bisa segera Anda terapkan. Ungkapkan perasaan Anda senetral mungkin tanpa menyalahkan atau menyudutkan dirinya. Ia memang salah memperlakukan Anda seperti itu. Namun, menyudutkannya kemungkinan dapat semakin menambah masalah. Sebagai contoh, hindari membuka percakapan dengan kalimat seperti kamu membuatku merasa atau kamu tidak pernah. Dan sebaiknya mulai dengan berkata, Aku merasa sangat sedih, marah, malu waktu kamu. Yang pertama, jujur mengenai perasaan Anda. Sebelum mantap mengakhiri hubungan yang toksik, penting bagi Anda untuk membuatnya tersadar atas perlakuannya pada Anda. Yang kedua, pahami ini bukan salah Anda. Setelah Anda mengungkapkan perasaan, Luangkan waktu untuk merenung dan cobalah kembali pikirkan apakah hubungan itu layak untuk diperjuangkan atau tidak. Pertimbangkan bagaimana tanggapan dirinya ketika Anda mengungkapkan perasaan Anda. Apabila dia bersikap defensif dengan justru menyalahkan Anda, membuat-buat alasan tidak masuk akal, atau mengabaikan unik-unik Anda. Ini adalah tanda bagi Anda segera cari cara keluar dari toxic relationship. Jadi apabila pasangan tidak menunjukkan kemauan untuk mengakui dan mengubah sifat-sifat buruknya, bahkan setelah Anda berkali-kali ungkapkan keberatan, jangan ragu untuk cepat angkat kaki. Yang ketiga, minta dukungan dari keluarga dan teman terpercaya. Mengakhiri hubungan yang toksik kadang bisa terasa mustahil karena orang-orang sekitar Anda tidak mengetahui kebenarannya. Sebab? Orang yang toksik dan manipulatif dapat menampilkan diri sebagai pasangan idaman dan sempurna dengan perilakunya yang memesona. Namun, jangan sungkan untuk bercerita. Beritahu semua perlakuan pasangan selama ini kepada orang yang Anda paling percayai agar mereka dapat membantu Anda mencari cara keluar dari toxic relationship. Yang keempat, sadari Anda pantas mendapat yang lebih baik. Berbulan-bulan atau bertahun-tahun diberitahu orang sekitar bahwa Anda tidak akan pernah menemukan orang yang lebih baik daripada si pasangan. Tentu bisa menurunkan kepercayaan diri. Anda bahkan mungkin mulai memercayainya. Percayalah bahwa Anda benar-benar bisa dan pantas untuk mendapatkan pasangan yang jelas dapat memperlakukan Anda dengan lebih baik. Anda telah berusaha sekuat tenaga untuk membuat hubungan itu berhasil, tapi kadang cinta saja tidak cukup. Anda harus move on demi kesejahteraan mental dan fisik Anda sendiri. Yang kelima, persiapkan rencana mandiri. Jangan sembarangan mengakhiri hubungan toksik tanpa memiliki pegangan yang mantap. Menjalani toxic relationship dapat amat menghancurkan seseorang. Anda bisa dibuatnya lemah dan tidak berdaya, secara lahir batin sampai finansial. Jika Anda tidak memiliki karir atau cara untuk menghidupi diri sendiri, sekarang juga saatnya untuk mulai merealisasikan hal tersebut. Simpan pendapatan pribadi di tabungan yang terpisah dari pasangan. Nah mungkin itu saja yang dapat King Story Tureye sampaikan. Semoga kita terhindar dari toksik dan jauhi orang toksik. Sampai ketemu di video berikutnya.